بارك الله في <تصفيق>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 our Lord, our Lord, our Lord, our Lord, our Lord, الحمد لله الحمد لله the mm -hmm. Sehingga kita hari ini masih eksis berada di salah satu rumah Muda masalah keperduan kita Nah kita sambil dekat seluan Karena setiap minggu kita diserukan Ya Allah kegilaan mamut dapur bolehkah waktu menjadi lawatan dunia muslimu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. I yeah. Lanjut kemarin, kemauan bulan yang itu itu temu kemudian, dan bentuk persiapan kita itu berbeda. -beda. Dan kita membiarkan termasuk juga sekarang soal yang berkuasa menginterpretasi kita, menghitung amal amal yang kita lakukan selama hidup kita hingga detik ini. Jika kita merasa amal baik. Sehingga lebih tersebut dengan Disebutkan istilah orang yang baik adalah anak-anak sendiri. lagi. Diul raja yang baru kita lewati. Siring, ya, doa kita yang kita panjatkan. Juga raja. Dan sekarang saya masukin beberapa hari dan sya'ban. Waktu kita tadi kita berdoa, Allah barik Nabi bi rajab wa sya'ban wa baridna Ramadan. Yang aku minta ya Allah Berikan kami keberkahan bulan Rajab dan Syahban. Sampaikan kami kebualan nama Allah Allah. Ini kan sudah kita panjatkan. Atau gimana-mana Tuhan Yudhu berdoa ini adalah mengaminkan mereka. Alhamdulillah. Berarti doa kita sudah dijabah oleh Allah SWT hingga saat ini kita diberi kesempatan memasuki bulan syaib. umur kita, coba kita lihat tangga kita sejarah kita di sana kita banyak lirik dari kita mereka Allah memberikan dan doa kita dijawab oleh maha sertan merta. Oleh karena itu jemaah, terima kasih Allah. Mari kita selalu berusaha yang terus terusin diri kita. Kita menghitung hitung amal kita. Kita harus sering sampaikan kepada Allah umur kita Diberikan kesehatan, keselamatan dari Allah. Tidak menunggu murkanya. Kecuali yang kita minta banding dengan Allah. Barakallah tiroja diberikan jaminan keberkahan. Ulu sudah dikasih Hingga keberkahannya adalah apa? Keberkahan yang kita rasakan, sekarang kita diberikan kesempatan hingga detik ini dalam artian kita semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta atau semakin jauh, semakin ingat atau semakin lupa, semakin tenanglah kita dalam kehidupan kita semakin dan darah. umur boleh panjang, rezeki boleh berlipa, tapi enggak ada berkah Sedih. Kita akan menjauh yang Kita berikan simpata. Yuk kita jawabkan Saya harus kembali kepada Allah yang mengatakan kita yang Lalu, ini sebagai ulam memang investasi dan Sebagai investasi dan kita Pernah ada sekelewat yang demikian Lalu, hari ini juga pula dari kita kita, Karena ayat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 dari malam pertengahan dengan syahbah. Al-Jilani, mengatakan, dan mengatakan, malam pertengahan dengan atau kemudian itu utama malam-malam ya, setelah malam Sehingga teman beliau untuk peribadatan pada malam dan taruh yakni iman dan dan lewat dan Kedua malam dua hari jibul putri dan malam ketiga habis dan Nasib yang beliau yang terakhir dalam malam misu dan imam asyukir ada beribadah di hari misu syabah menyembur dosa setan beribadah di malam jumat untuk dosa sendiri sedangkan beribadah pada lain teruk pada menyembur dosa semua kita maaf saudara ini wajib bersorak dan berumum hey seorang kita semua diberi kemudahan budaya, ada wa ta'ala untuk menyambut malam-malam umur dan Allah wa kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan satai dan memberikan kita semuanya dalam sehat, bahagia dalam memohon Amin. Allah, dan sesudahnya kaum Quraisy استغفر الله وليا عليه وليه وليه وليه وليه وليه عاشر المسلمين رجول الله يمسيكم وإيايا يواسيطي لحالين والمسالي فعلا وهي التفوة وقد أجزل المخائق وقد وشك للمسلمين كارم وخبركم إياكم التفوها ويجيب الله عبار الله إلى ما يحضر إليه وصل, وصل, وصل, وصل Allahumma, allahumma, allahumma, ولا وريدا وzina والسلام من ما طهر من ما طهر عن بال على اصص ونساب دنس من عامن انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنا وبالآخرة حسنا وقنا عذاب النار عباد الله ان الله وينهر باش على ان الله كل حال على كل جد